Ini variasi untuk kontainer, office dan toilet. Bisa juga untuk kos-kosan, ya, untuk rumah. Jadi, pintunya di luar semua. Ini pintu untuk ke office -nya. seperti biasa nanti di sana dipasang AC. Kemudian, pintu toiletnya ada di sampingnya. Ini dia lainnya itu lampu belakangnya ada colokan juga.